Ini desa Pasubila. Ada Desa Pasubila, Kecamatan Rumbijaya. Jadi penggerebekan ini berumbulan dengan adanya laporan dari masyarakat. Biasanya Sering marah terjadi peredaran coba di desa Pasibila di pinggir sungai Kampar. Nah, menyikapi laporan tersebut, kita ya cobalah, kita cobalah mendatangi TKP yang dimaksud oleh si pelapor. Dagal Iya, siton. Dah. siton dah. Seberang, seberang masjid, seberang masjid cepat. Ya seberapa sih? Cepat. Si Kondal. Ya, ya, ya. Awat singkat. Alhamdulillah sampai di sini kita amankan lari langsung kita grebek langsung lari loncat lari kan gitu ya kita ubar terus walaupun melewati Sungai Kampar kita coba anggota ada yang ikut berenang ke seberang mengikutinya sampai di seberang sana anggota sudah nunggu juga uh, kita amankan lari seberang pada saat itu si pelaku berusaha bersembunyi di bawah uh, pohon bambu uh, dalam keadaan lemas. Hah? Rambai Rambai Mana kawan rasa orang leh Bebe ada kita temukan Berapa paket tadi tuh Sama bungkus-bungkus plastiknya ada juga Bong ada juga lengkap semua alat-alat bandnya ya Ini untuk amankan untuk proses penyidikannya pakai Polres Kampar untuk proses penyidikannya pak nih pasti pet satu pt ah tung eh, tawas oke okay, tawasnya pegang aja tawas iya tawas nih bong nih bong eh bong eh uh, noko itu tawas tak apa, -apa. nanti kita cek bisa nak guna kena sempat ini. Nak papa. Ha ni plastik lagi satu. Kita lama. Oh ini plastik. Ha. Ah. Eh nak pasanglah tak apa, apa. Ya. ya. Ni tu. Ya ya. Nanti ya. Total ni guna Bacain cang. ya? Aduh, aduh, aduh. tahu. bisa situ si eh sumpah Ini tempatnya. ini tempatnya, ini tempatnya pun oh. menganyunkan apa oh. itu sesagu